Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan bahas kunci jawaban di halaman 202 pada mata pelajaran ilmu pengetahuan alam dan sosial. Baik, di sini ada tiga pertanyaan yang perlu kita jawab. Pertanyaan yang pertama adalah: apakah perbedaan antara peraturan tertulis dan tidak tertulis? Pertanyaan yang kedua, mengapa kita perlu mematuhi peraturan? Kemudian pertanyaan yang ketiga adalah, apa yang terjadi jika kita melanggar norma yang berlaku di masyarakat? Baik, kita akan jawab. Dari soal nomor satu, kita, satu dulu kita akan jawab. Apakah perbedaan antara peraturan tertulis dan tidak tertulis? Peraturan tertulis adalah peraturan yang telah dicatat secara resmi dalam bentuk tulisan atau dokumen tertulis. Sementara itu, peraturan tidak tertulis adalah peraturan yang tidak diatur secara formal atau secara resmi tidak dicatat dalam bentuk tertulis. Soal nomor dua. Mengapa kita perlu mematuhi peraturan? Jawabannya adalah Kita perlu mematuhi aturan untuk mencegah kekacauan dan konflik, menjaga ketertiban, dan menjaga keamanan. Soal nomor tiga, apa yang terjadi jika kita melanggar norma yang berlaku di masyarakat? Hal yang akan terjadi jika kita melanggar norma-norma ialah dikenai sanksi, dikucilkan, digunjingkan, serta dijauhi masyarakat sekitar.